Goyang lagi. terima kasih Kepada saudara Oke masih bersama di Jernos di luar KDJ okay, mainkan di setiap mall. menanti, Kandi uh. parit bahagia e, Kepada ya. yang kami panggil Sungai Bagan bergoyang Ranting patah tunas menanti Randi parit bahagia Sungai Betok Ayo Sungai Bagan bergoyang Kepada kaulah muda Malam ini kita jaga secara bersama Jangan sampai ada kericuan kalau aman kita sampai siang Yang belum mendaftarkan diri silakan Menghubungi meja panitia. ya Kepada yang kami panggil tadi Masih ada bisikan buat anda semua Ranting patah tunas menanti Randi parit bahagia Mari bergabung Kawalan muda bagan. Ayo Ayo, sedikit lagu apa ABG tua ABG tua ayo, yang tua ayo, ayo, Uma Mayang cinta sejati Janan. umat Mayang cinta sejati Janan. Kepada ada yang kami panggil silakan. Sungai Bagai mulai bermain. gilan kepada bos hidrau batri ab 2018 2018 aku main dulu kan mandul mandul kan Jangan lupa like, Oke, kepada saudara-saudari, kita lanjutkan acara selanjutnya. Ujo ramah kepada Ujo Rama, kami silakan. Ujo Rama, cepat dikit waktu berjalan, manfaatkan waktu malam ini. Malam ini adalah malam happy kita semua. Kita jagalah ketertiban kita malam ini sampai siang acara kita. Seminggu berbisa di Halu. Oke. -h -h kita lanjutkan lagi acara kita. Lotus. Dolpas Pete Bes. Dolpas PTBS, Bapak Osil. Dolpas Pete Bapak Osil. Halo. Bagi yang merokok dilarang. Untuk goyang di atas ten Rokok dimatikan dulu Rokok ya. dimatikan Rokok rokok Lagu apa? Lagu Laku, apa? Lagunya Lagunya Lalu yang ngomong Goyang rumah. Nah sebelah ini Nah hukum Goyang ngomong Nah hukum, nah, hukum. Aku berguna di rumah Dini Best. Kita panggilkan lagi. Aku bukan bunga di Jambangan, harum disayang layu dibuang. Pertemuan kepada yang saya sebutkan tadi, silakan. Pertemuan: Aku bukan bunga di Jambangan, harum disayang layu dibuang. Kepada yang kami sebutkan tadi, silakan lagu biru berpintar satu. Terima kasih sudah Coba ya saudara PP Festival Tiga Kami silakan Untuk menghibur kita semua Lapa Morena Morena Barisan, atur warisan, atur warisan.